Terima kasih telah channel, balik lagi bersama saya disini Terima kasih telah menonton channel yang selamat menikmati kalian bisa dan klik mengenai pola slot gacor hari ini Info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini Dan bocoran slot gacor hari ini Dan tentu di sini bawa satu situs yang katanya gacor Jadi Kita coba beri bareng-bareng sini ya Tentunya dengan modal yang kecil kita coba buktiin Kira-kira modal yang gue bakal naik atau malah bukan jadi kita bermain musang white princess Oh, wow! Dan buat kalian yang penasaran, silahkan buat kalian stay tune di video-video nya langsung kalian di permainannya ya. Biarkan kalian gak ketinggalan informasinya. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi nih ke gamesnya karena makin seru. Jangan lupa dibantu like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Biar nanti kalian gak ketinggalan video video terbaru yang nantinya bakal gua upload setiap hari Jadi jangan sampai kalian ketinggalan Wow Oke hey, kita mulai dengan bet 800 atau gw aktifin double C ini jadi 1000 rupiah main di Starlight Princess dan ternyata malah dapet scatter untuk yang pertama kalinya Dan kita coba lihat topik berapa ya dan bakalan nambahin reward um, modal kita untuk putaran lebih banyak lagi. Anjing 25 kone. Masih ada sisa vaksin lagi. Wow, matahari dong. Gigi go. Gunakan kaca. Wah. Anjay, 22.000. 20.000 dikali 8 nih. 46, guys aduh padahal ini bednya bed kecil loh bed 800 bisa dapat 1 juta 32.000 dan pure ya pure perkalian dan bucahannya ya bukan karena pasti merah jadi kalian bisa lihat sendiri kan kalian bisa uh, Oke, satu juta enam puluh tiga guys, wah hopeless terus Dengan bet yang kecil bisa dapetin cuan sebanyak satu juta Oke, Oke, kita coba lanjutkan lagi. Kita naikinnya terusin saja ya, walaupun memang modal kita gitu udah gede, tapi kita tetap naikin mau betnya sedikit demi sedikit. Kali ini gua naikin ke 1200 ya. Waktu sudah menjadi 1500 lima kita coba cek nih ya Siapa tau masih bisa naik lagi Tapi kalau misalkan memang semakin turun Ya udah itu hidupan Kita harus dibaik aja Karena menurut gue ini udah cukup sih oke Dan ini adalah situs permain 138 Yang lagi gua coba mainkan guys Dan ternyata gak corpol ya Sebenernya gue tadi sempat Kayak yang berpikir jelek sih Sama situsnya Kayak yang biasa aja Paling dapat berapa sih Atau malah lengkap ya Jangan gokil ya Kita naikin lagi ya ke 2400 Tapi ternyata malah membuahkan hasil yang cukup bagus okay. Kalian bisa cari uh, situs permain 138 lewat browser kalian masing-masing ya Kalian ketik aja permen 138 Dan kalian cari yang ada logo gajah makan permain gajor makan. Atau kalian juga bisa langsung klik aja Description box buat di dalam komentar paling atas dan kalian langsung bisa akses dan klik aja linknya ya nanti langsung terhubung sama situs permen 138. Ya, ini kita lanjut putar-putar sinyal terlebih dahulu ya. Oke okay, kita naikin lagi ke bed 4800 nya Cuman kita ambil spin tipis-tipis aja ya Ambil skip screen 10 kali Siapa tau ada yang nyantol di sini Lumayan buat nambahin modal kita lagi ya Yang makin berkurang Walaupun dari tadi kita sekitar screennya tipisan ya Cuman kelihatan aja berkurangnya Iji petir dong Di petir dong Aduh gokil gak di petir apa, oh, ramadu ribu guys. Manting dikon, Ini udah dikasih petir Sayang banget ya kali 5 aja udah cuan tuh. Eh guys, kayaknya cukup sampai di sini aja deh gua bermain ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jadi inilah kemenangan gua di permainan 178 yang cukup menarik ya silahkan mau buat kalian yang mau coba juga di rumah silahkan dicoba semoga kalian malah lebih beruntung daripada buat di sini oke okay? terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya tentunya dengan situs-situs yang lebih gacor lagi nantinya jadi jangan sampai ketinggalan oke okay? terima kasih buat kalian dan see you next video bye.